Ini hmm, besar hmm. Bakar ikan Hmm Hmm to my channel and also press this bell icon. tahun 2021. Selamat tinggal 2021. You are welcome 2022. Semoga apa yang diinginkan tercapai hendaknya. Hey there. Nih geng. Subscribe to my channel. 6 kilo. And also yeah. Fok ikan. Ya. Yeah. Ba Bawa -ba bang. Pegang apa ba bang? -ba. Pegang bang. Hmm. Bos karus Rizal lajo yang melakukan akhir tahun masuk konjor bang ya konjor kita akhir tahun 2022 yang akan datang nantinya 6 kilo ikan besar nih untuk mempersiapkan dulu nih guys api yang sangat membara. kartikan sebanyak 6 kilo. Kususnya ikan kaloi, mempersiapkan bara api. Semoga di tahun 2002 apa yang diinginkan oleh tim dari Cross Rizal Ajo tercapai hendaknya. Wow, this amazing. Luar biasa. Jangan lupa di subscribe channel ini Bakar ikan vlog kita bersama Pada silahkan di tombol subscribe, like, dan komen dikaitan Banyak nama lu? Aduh bakar-bakar ikan buat, buat cicau, sangat luar biasa adikan. Ah. Oh. <laughs> Biar keren Blok kita terakhir di tahun 2021 menuju di tahun 2022 semoga apan kita tetap capai amin ya, robbal amin bakar ikan ini sabun buah itu apa, apa? sabun buah sangat bagus dan sangat luar biasa sekali kita bakar ikan <tip2> Bocil nih, bocil lanjut vlog kita hari ini. Wih, sangat luar biasa sekali! vlog makanan hari ini maaf ya teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana kita sangat melenceng sekali di dunia otomotif vlog kita Wah. bakar ikan sebanyak 6 kilo hari ini ya yeah. kasus terus iya yeah. luar <laughs> oh, biasa sekali Ariwan. Di, oh. di umur 9 tahun kira-kira apa permintaannya, Beb? Hah? Diam, takut lihat kamera. <laughs> Begitulah, Gen. Gimana lagi gitu coba. <laughs> tahun ya, Iya. Ulun tahun ke-9, umur 9 tahun. Permintaannya apa di akhir 2021 ini, Beb? Ayo. Hah? Ayo, hai, <tuh> tahu ya hai, ya. semoga panjang umur, murah rezeki ya dan sekolahnya semakin lancar khususnya khususnya kalau di hai, hai, Ajo kemungkinan dia bertambah rezeki umur panjang anak juga bertambah bang di tahun 2002 <tuh> Oke okay, kita makan vlog hari ini. Ah. Oh. nah. Kan uh, besar. Mm. Bakar ikan mm. Hmm. Hmm. Itu mm. cuma mm. mm. Hmm. Hmm. Stop. Eh, ha ajak makan dah. Duduklah buat tulai. Ini. Dimas yo mak noh. Tak ada kusy bangat. Segitu -sikit. ngantar Enak. Manis. <laughs> Entap Selamat tinggal tahun 2021 Dan sampai jumpa di tahun 2022 Semoga apa yang kita inginkan di tahun 2022 tercapai Hendaknya amin amin ya robong alamin Kali ini vlog tentang makan makanan di akhir tahun. Nih. Hmm. Lah banyak mah. Ada dua ya. Merah la mama hmm bersih bang kasi dia mama nak nak nak undak nah korang Thank you, terima kasih. See you next time.